Dikejutan buat yang ulang tahun Opi dan Neli lagi ngapain? Sini gerak Happy oh, birthday oh, <laughs> okay. Happy birthday oh, To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to oh, you Neli dulu baru oh, Opi Om. Yang berapa? Dua. Dua dua oh bismillah dulu. Berisik, bismillah dulu. Yeah. berdoa hmm, senang Ye. Yeah. Oh. Terus ini yang videonya siapa <laughs> Banget Halo guys Welcome to Honey Channel Halo Jadi Kita tuh oh, Oke okay. Bertiga Cuma bertiga teman-teman jadi malam-malam teh ada orang yang ya udahlah tapi kita karena kita tangguh jadi kita karena kita tangguh jadi kita karena kita tangguh jadi kita tidak ini ya tidak takut gitu jadi sekarang kita mau karaokean jadi ayo mana lagunya ini kalian bisa lihat pemandangannya oh my god it's very beautiful place jadi buat yang mau liburan hemat bisa ke sini dan kalian harus tahu ini tuh cuma 10 juta masuknya Oh my God ini tuh cuma 10 juta masuknya Oh my God tiga orang buat tiga banget. juta oh, parkir ya, sejuta mana? Oh my God ya, hmm. kalian... jadi temennya. ini tempat tidur kita ya, spesial iya Nanti. Oh iya, kita bikin video ini Buat uh, Ngasih tahu ke anak-anak kita nanti uh, Ngasih tahu Ke anak-anak kita nanti Jadi buat anak-anakku yang lucu Yang cantik oh, yang Jadi Bunda Lihat, Bunda pernah Bunda pernah kayak gini <tik> Bunda tuh gak, gak diem di dapur <tik> Jadi Bunda tuh <tik> Halo bunda. Bye. Nih ya, bunda tuh tidur di sini. Terus kita masak pasakan. Terus? Tapi tahu. Sebutan Jadi bunda tuh punya geng. Bertiga. Bertiga. Dan eh, bunda kasih nama. Wanita tangguh, karena Betangu, kita mosegur. itu, petangu, kita mosegur. itu, kita kita itu, tiga petarung, tiga wanita yang tangguh, betul? Ibu Eww. aja? Iya. Amin. Aja kok Gitu. Tapi apa ya? Kita tuh, apa ya? Kita tuh. Apa ya? Apa tuh bunda? Ajar <tampung> bunda. <by> Bunda, Sama aku <tuk> bunda Nanti ah, iya. bilang bunda ya Coba pesan uh, pesan untuk Eh, pesan untuk anak mutelak nanti ya, Kalian harus punya jiwa Yang, yang, berani. yang, ya. Ya. yang kuat Punya jiwa <tuk> alam, punya jiwa seni, punya jiwa Serba, oh. Ini ada <tuk <tuk <tuk kuat <tuk> Apa? Pesan untuk anak mutelak Jadi, kalau cowok yang soleh Kalau cewek yang Soleha, soleh, tapi jangan manja Ya, karena kita juga nggak manja betul jadi buat anakku nanti oh my god anak bundaku anak bunda jadi semoga kalian bisa lebih baik dari kita banyak nah. pengalaman bisa keluar negeri, ke gunung hmm. mana kita mau cuma kalian harus lebih dari kita ini sepuluh juga udah VIP gini dong oh tuh ya Allah nge gue E, kebunganya bareng keluarga ya bagus ya Aku sih cint masuk ya <laughs> <laughs> Oke okay, yang itu kita cut itu di cut ya pemirsa mohon maaf ya yeah, comeback yang er, udah pakai okay, kerudung oh iya yeah. jadi kalian jangan khawatir kalau yang mau ke gunung ini tuh kita masih bisa kayak cuci muka sholat, jadi eh, jangan takut gimana-gimana terus E, jangan takut juga ada apa-apa yang penting berdoa aja oh iya jangan lupa kalau misalnya mau ke gunung itu harus bawa bekal yang banyak yang cukup yang penting tuh minum sama makan jangan sampai e, kehabisan gitu soalnya kalau misalnya kita beli di sini tuh harganya ya mahal dan yang terpenting sih untuk menghemat biaya gitu nah Uh, buat teman-teman yang mau ke gunung silahkan ntar bisa lihat-lihat uh, juga uh, kita kasih tahu uh, uh, makanan yang wajib dibawa oke okay? di bawah oke okay? huh? <laughs> ya yeah, di bawah nanti ditulis di box nanti di YouTube deh. sok lah gitulah <laughs> nggak maklum nah, ya kita baru pertama kali itu <laughs> jadi agak-agak hmm. gimana? Oh ya, yeah. perkenalan. perkenalan, dulu ya. Hello guys, my name is Nelly Ardiani. I'm from. Oke, oke, sanyi. My name is. Ini yang suka beberes ibu kita, bunda kita Ya, aku Biasa opi, dari Kalimantan Mana Udah oh, iya. <tuk> lagi Saya lagi, eh saya lagi Nama saya? Saya sudah dari Kalimantan Tapi kan Kalimantan tepatnya, cuma bentak Tepatnya <tuk> uh, bentuk <T> Tapi <tuk> beda, aku mau dibilang orang Sunda Tapi <tuk> <tuk> Dan dia lebih lama tinggal di Bandung daripada tinggal di Kalimantan Jadi cuma numpang lahir doang di Kalimantan hey. Oh my god <tuk> Oh And oh my god! Oh, oh ya. Terus kalian, kalau misalnya mau tahu skincare rutin kita, kpu ya udah. di mana? Apa Oke, sekarang kita mau makan dua dulu. Udah dulu ya guys